ku mulai hari di pagi hari udara di pagi hari membuatku bergairah menjalani hidup membuatku siap menghadapi padatnya aktivitas dimana banyak orang-orang mencari nafkah untuk menaikkan kualitas hidup mereka aku ke kantor bertemu klien presentasi bisnis setiap hari rutinitas itu ku kerjakan letih, capek semua itu terbayar ketika aku di rumah dikit pordang residence menjawab segalanya yang dibutuhkan. rumah bagus dengan desain sesuai keinginan dan suasana yang menyenangkan dan yang paling penting hidupku menjadi sangat berkualitas hidup sehat dengan suasana alami masih asli tempatku bersantai sambil mencari inspirasi semua sudah tersedia di. Semakin enaknya, semuanya dimulai dari bagian.